Let's <laughs> Ya, ya. selamat jalan anak-anak Kegiatan ini siswa <tuk> juga peserpe, ikut yang kalian hari guru. Bapak, ini kita pagi hari oh. nih. Ini <tuk> teng unte, teng teng Ini peserta pertama yang sampai di simpang ketiga. Ya, semangat, semangat, sehat. Iya. Baru tiga etapa ya, simpang tiga ini. <SILENCIO> sehat, sehat, sehat, semangat. Iya. <SILENCIO> Halo. Jaya, jaya, Iya. Halo. jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Ayo, Ayo, Bu. Ayo, Ayo, semangat semangat semangat. <SILENCIO> Belum menemukan tanjakan yang menukik, oh, ya? Tuk -tuk. Waduh. Ada di Etapa 5. Etapa 5 siap-siap menukik jalannya. Oh, ya. <lain> ya, siap. Ya, nanti digendong. Kita gendong. <lain> Ya siap Kasih support ya Biar channelnya berkembang Halo cantik Hai Masih kuat bu Semangat Siap siap nanti di lima ya di simpang 5 siap menukik menukik jalannya halo semangat ya mama semangat banget itu Ate ate haji semangat lihat Ini jalannya lumayan menanjak, agak sedikit menanjak ya. Badan yang dikedepankan bun. Halo, halo. Channel katanya. jalanan benar-benar menukik guys tanjakan tajam Cuaca Mendung tidak menjurutkan seluruh peserta jalan santai Put PGRI ke 77 Dan Hari Guru Nasional Tahun 2022 Cuaca Mendung ya Cuaca Mendung Mudah-mudahan Hanya gerimis saja Dan itu juga tidak akan lama ini masuk ke simpang empat ya, etape menuju Desa Budi Harja. Kita mengambil rute eh, kawasan Desa. Kasih ya, yang masih iya. Halo, yang masih alami nyaman gitu ya? Lihat, lihat guys, ini suasana jalan pedesaan ya. Ada berapa desa, apa yang kita lewati? 6 ya, ada enam desa yang kita lewati pada di satu kecamatan. Terlihat suasana alamnya masih asri ya. sejuk-sejuk sekali nih apabila uh, matahari sudah mulai muncul ya nah, mudah-mudahan tidak tidak hujan bentar pak ini di etape 5 ya ternyata ada mini soccer nih di daerah pedesaan masih ada ada ada mini soccer hebat ya i Ini etap 5. Simpang 5 Desa Kalangari ya. Giring-giringan para peserta masih masih panjang ini. Masih masih panjang ya ini ya pesertanya ya? Waduh. Satu lagi, satu lagi bisa sampai ke finish, satu etap lagi. meleklok Bu semangat semangat sebentar lagi finish Halo Bapak Pak sehat Pak tuh masih panjang ini hai hai Salwa ikut razwa ya Ayo pak, satu tapi lagi pak, sampai terlihat, finish. Jangan. Nanya. Aduh ini sejuk banget ini udaranya. <tuk> <tuk> Bapak semangat sekali ini. Adem nih ya, pak. Halo jalan ah, ikut jalan. dibalikkan ininya kameranya, oke okay, yuk. Okay. tuh ada madu, angin sepoi-sepoi begini menghilir hilir hilir. What is the meaning of menghilir hilir? <laughs> Lumayan ini selama hut. PGRI jalan santainya yang paling jauh ya. ya ternyata bukan 4 kilo, berapa, kilo? berapa lebih 4 lebih ya lebih? ada 10 ada Kurang lebih lah. iya salah tadi saya berapa? ternyata ini sekitar 10 aduh. kilometer jarak tempuhnya Banget capek. aduh satu lagi lumayan ya? ada keringat ya ikut beberapa meter saya jalan Ayo kita ikuti Etap ke Enam etap terakhir Di desa Desa Lenggor ya Kita sampai ke finish Di etap ke enam desa Lenggor <tosok> Di etap terakhir yang ke enam Desa Lenggor ya Ini finishnya sini Starnya juga tadi di sini ya, tapi agak di sebelah depan. Ini masih ada banyak beberapa peserta. Kita menuju ke kita menuju ke tempat. Finish ya, di mana di sana sudah disediakan beberapa door prize. Ya inilah. Persilahkan nih artisnya nih, artisnya siap-siap ya, nanti akan menghibur. Nah ini peserta sudah sampai di ya, gimana ini minus. sebelah sini udah ada tempat dengan hadiah yang lebih banyak, dengan situasi yang lebih meriah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hidup para! Hidup! Pekerin! Hidup! Loyalitas! Okay. Siapa kita? Guru hebat, terhormat. Suara Guru hebat, guru